Halo Bapak Ibu penerima pensiun Apakah Bapak Ibu sudah pernah mengetahui Apa itu Taspen Smartcard? Taspen Smartcard adalah bentuk kerjasama Antara PT Taspen dengan Bank Jateng Yang merupakan kartu identitas pensiun Serta didesain secara khusus Dan seragam untuk semua penerima pensiun Taspen Smartcard akan berfungsi sebagai Kartu Identitas Pensiun Sarana Autentikasi Pembayaran Pensiun Bulanan Sebagai Kartu Debit atau ATM Dan dapat menjadi kartu diskon Pada merchant tertentu dan periode tertentu Adapun ketentuan untuk Taspen Smartcard ini adalah Jika penerima pensiun lama memiliki BPD Card existing Maka diwajibkan mengganti dengan Taspen Smartcard Apabila terjadi kesalahan kerusakan dan kehilangan, maka pemilik kartu wajib lapor ke kantor bank jateng pembuka rekening dan akan dikenakan biaya pengganti kartu. Untuk rekening calon penerima pensiun baru, wajib menggunakan produk tabungan Bima Kencana. Sekian informasi singkat mengenai Taspen Smartcard. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bank jateng terdekat. Terima kasih.